Halo, guys. semuanya, balik lagi sama aku Muhammad Sarif jadi di video kali ini seperti biasa, guys. Kita akan main Free Fire lagi, ya kan? Waduh. Di sini udah jelaslah ya, aku udah pakai OPWRS ya dan udah pakai bundle old -nya. Seperti biasa ya, guys ya. Kalau Bang Budi itu selalu solo squad, ya kan? Let's go aja, let's go. Oke, guys. Sudah ada di game guys. Let's go. Ngapain di atas, cuy? Genduk pula Mana gua tahu? Anda. kok ini? iya yeah. aduh dukung ada kena, oi, buat gila kali, <tuk> gila kali, untung mama gila kali, ayamnya aku sih tuh, mau kos sampah tuh ya bujang rotak gua. Triple kill. Gua udah otak gua ya. Apa lagi Oh my god. Uh. Gak kill. Sabar Bang. Ulti Bang. Di atas, Cok. Wey, mana enggak mau naik? Gua majuin join ya kemar amat ya Mana? Mana? Ini <laughs> ngene ke kok kepala kok. Oh. <laughs> kepala anu ngulu no, <laughs> rusak, rusak Gini kan enak kalau tentram kali hidup nih, Mana lagi? Halo. keluarlah Cabut dulu kita ya. Nah gini kan enak, jangan ada ngepres-ngepres gitu. Berarti aku nggak bisa mode rame, guys. Mode rame auto nge-lag, guys. Pisi kentang, wis kentang. Depan ada musuh, otw. Sabar bang. Uih, aku ditonton terus, cok. Gila, guys. Jadi bang budi nih, boy. Nani? Anak, ya. Pas, Unstoppable ngapain? Bang, hmm. Oke, okay, let's go. Eh. Ngapain adek Ngapain? Eh, ngapain? hilang? Ngapain? Oh, Udahlah, mati aja lah. Ah. Nice sekali, nice sekali. Man, man, spree. Gak ada keluar lah. Mana gua Banyak Ali. Makasih bang. <laughs> Beli ini dulu aku Beli 3 oh, Udah jadi panuan tuh udah otomatis gini. Oh. Si, huh? cok di sana, cocok kawan ya hidupin kakau, kau Kutewe aku nih, ini kan kabur, rusak kali, <tuk> jangan kabur, hehehe, <tuk> jangan kabur, oi, oi, <tuk> aduh, jangan ya jangan kabur, astaga, rusak oh, kali, mana, mana ini, dimana dia cok di dalam rumah hijau itu kan? Tar, di mana dia? Iya, iya rusak kali. Hmm makin kecil kok di sini kerupuknya. Aduh, adek adek Eh ketukar yes asik kali, leksio. Ini yang nonton nih, gabut kah Satu ini yang nonton gabut nih ya. Rusak, rusak. Ini Bang Budi nih, Bang Budi nih pasti gitu deh. Endless Mission accepted. Ih, ih, ngapain kau? Ini hmm, baru turun nggak sih guys? Rusaknya, rusak woi eh, jangan kabur woy. waduh sebelah sana lagi guys bola. oh bukan airdrop ini ngendok nih ngendok di atas nih kekenya oh, ini dia apalagi ada dulu. jalan ke sana. woi jangan kabur delapan 18 cuk gak ngotak Ih mana? Betulan di atas ya tuh. Aduh ngepres. Ya. Aduh. Ah, ngepres. Uh. Gila. Killing spree. Masuk dulu apa bodo amat anjir. Sabarlah mundet mamang kabur kabur kabur dapur ah sabar metten deh sabar lo bang kalop kalop jangan sampai gagal <laughs> Uh, gila, pelurunya tuh. Uh, wih, nggak mati, Anjir. Wah, udah nggak bisa nih. Wah, satu, dua, uh. wih, rusak, rusak, huh? gila. Kalem, kalem, kalem. Baru turun lagi, dia woi nyari mati kok. Bentar, baru turun mana lagi? Oh, itu dia woi. Killing spree sing kalem, sing kalem. Ada buah sakit. Uh. Nice. Ada Lagi nggak tuh kawan ya? Oh, gila. Killing spree. Bodoh amat, bodoh amat. Killing spree. <laughs> ah, gas terus. Aduh, hampir. Uy. Aduh sabar sabar. Udah mati kah Ini dia. Aduh main kok rame rame bang bang. Yang udah mati kayak. Udah mati kan. Aduh itu dia. Tercut gunakan ini dulu guys. Ya, okay, yeah, bodoh amat, Bang. Kabur, kabur, kabur, kabur. Ah. Sabar. Uh -huh. Ada ibu-ibu, guys. kalau Bang. Mati. Ya. Aduh. Pan sih. hilang. Oh. balik Three. ah sabar sabar Eh, hey, masih ada Killing Lah, free. lah bisa <laughs> Bisa hidup lagi dia ya rusak kali Rusak kali Astaga, akhirnya cu Sekian purnama dari pagi <laughs> Aduh, konten Rusak kali aku dari pagi loh menjelma ya virus-virus ini ya virus-virus positif ya kan anjir anjir kita 18 kill gitu guys oke lah guys ya makasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton semoga kalian terhibur ya kan aku mau pamit izin Pamin undur diri dulu ya kawan-kawan subscribe video asalamualaikum bye bye